adalah Ramadan bukan saja boleh yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari tapi ia memberi kesan dalam hidup kita dalam beberapa hal Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim Selagi -selagi yang dikasihi selian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah pagi hari ini ataupun hari ini adalah hari akhir Bula Ramadhan Tahun 1444 Hijrah Dengan takdir Allah SWT Kemungkinan esok Hari akhir ataupun hari ini hari akhir Kita harap mudah-mudahan Ramadhan akan memberi keser Kepada kita Sebab tu saya pun ambil peluang ni Tulis sekeping ketah dalam tajuknya kesay dari ramadhan dalam kehidupan muslim-muslimah sepanjang hayat Kita harap mudah-mudahan ramadhan bukan saja Boleh yang kita berpuasa siang hari dan berqiam di malam hari Tapi ia memberi kesay dalam hidup kita dalam beberapa hal Saya tulis Alhamdulillah boleh ramadhan sudah berlalu Ni cuba kita gambar katanya Lepas pada Ramadan dah lah Menandakan habisnya Musim siam dan tiam Tamaknya Boleh Al-Quran Boleh rahmat Keampuni, keberkatan Dan kemerdekaan dari api aku Tetapi kesel dari Ramadan Masih berado bersama umat Islam dan semua cara hidup Sama ada akidah Ibadat, akhlak, tingkah laku pertutuge keazeme Dan semua usaha kejala yang diredoi Allah Subhanahu SWT di dunia sampai ke akhirat Memang Ramadan, bulan Ramadan memberi kesih yang amat mendalam Dalam kehidupan setiap Muslim yang ikhlas Bersih hati, beramal soleh Kesihnya dapat dinikmati sama ada di bulan Ramadan maupun selepasnya Inilah yang kita harap Nah Kita duduk dalam bulan Ramadhan Banyak kera yang kita boleh Tahu tak tahu waktu duduk di kita sendiri Tapi selepas daripada Ramadhan Cuba kita tengok dah. Kita nak tahu katanya Kita kesal ke dengan bulan Ramadhan Sebulan kita duduk Ah Nanti tengok lepas pada ni Sesiapa yang diberi taufik dan hidayah sepanjang hidupnya Berarti ia diberi hikmah Hikmah ni maknanya Benar hak kita Boleh Allah ta'ala bagi sama ada melalui usaha kita ataupun melalui Allah Taala ilham kepada kita hikmah yang melimpah kebaikan ke dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah yu'til hikmata man yasha wa man yutal hikmata khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab surah al baqarah ayat 200, maksudnya Allah memberikan hikmah kebijaksana'i. Dia cerita di sini, ataupun dia maksudnya ilmu yang berguna. Ikutlah, hikmah ni dia boleh makna belakang. Bijaksana, baik, berjuru, berilmu, berakhlak mulia, mana hikmah belakang. Jadi, Allah beri hikmah tu kepada sesiapa yang dikehendakkinya, menurut atur yang ditentukannya. Ya kita kena dan nak boleh benda-benda molek ni kena usaha. Nah, usaha pun kena wujud sungguh molek, ramuh barulah dia boleh. Dan sesiapa yang diberi hikmah itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Banyak ni dunia dan akhirat, utama sekali di akhirat. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatnya Mereka orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Sebab tu kita pun gunakanlah Hati kita, akar, fikir kita sebanyak mungkin untuk kita dapat kebaikan ke dunia dan akhirat. Ini duduk di usaha nak nak orang, eh? nak wui tak boleh. Bukan pasal sakur tak. Hikmah kena cari sendiri, kena usaha sendiri, buat sendiri dan jaya Insya Allah. Dari kesih tersebut, jelas menunjukkan bahawa azar yang kuat dan usaha yang berterusnya, akan menjayakan seseorang menuju kebaikan insya-Allah. Maka di bawah ini penulis sudi mengemukakan sekalung nasihat sebagai sikit-sikitlah eh? kepada saudara saudari dalam beberapa hal sempena dengan berlalunya Ramadhan tahun ini semoga Allah mencucuri rahmat dan, dan berkat kepada kita semua. Insya-Allah lah eh? kepada kita sekalian. Saya buat sebagai tajuk penting. Yang pertama, hal akidah dan ibadah. Ani saya fikir sendiri. Gapur kesil daripada Ramadan kepada kita di segi akidah dan ibadah. Saya pun tulis katanya belajarlah akidah Islamiah yang sahih. Ani wajib atas setiap orang. Kena belajar menjadi kemahkan akidah yang betul, yang sahih. Serta berpegang teguh dengan news panji hayat dan nah, sepanjang hidup kita kuatkan imej dengan apa? dengan dua kali tu akidatul rasul tak ada orang rakyat atas dunia ni katanya akidat nabi tak betul nah, kita nak lagi tu, nak akidat nabi kalau rakyat katanya akidat mukmin, akidat muslim, akidat orang tua akidat orang ni, boleh jadi kita katanya, eh ada lagi kena tak kena, kena tak kena walaupun umumnya akidat adalah betul tapi akidatul rasul akidah nabi semuanya betul tak ada salah walaupun sikit nah, kita nak akidah rasul tu nak kerana akidah yang betul adalah asas kehidupan yang betul dan benar yang mula situ apa-apa akidah ni maknanya kuat percayaหลักศรัทธา kita yang kita pegang rajinlah mengerjakan amalan soleh sama ada fardu maupun sunat mengikut pun orang ng eh ulama yang beraneka pendapat yang betul. Maknanya, laq lai ulama tu nampak lagu mana ulama nampak lagu mana Semua tu diambil daripada hadis Nabi, ambil daripada Quran belaka. Sebab tu kita kena mikir luah sikit. Cara kita beramal ni fikir waja di luah. Patu jangan kita speak dalam ha kalau lagu tu kita buat lagu ni semua, saya ni salah dah. Buat lagu ni semua kita kena wujud jadi luah kata. Terima kata. Katanya ada pendapat yang ulama nampak katanya lagu tu dia ambil daripada sunuh nabi belaka. Ajaran nabi belaka. Sebab tu kita wujud laklai dan dan apa? Dan lai ha amal ni. Hidupkan qiyamul lail. ni insya-Allah dah. Lepas pada ni kita akan tengok ni. Dalam bulan Ramadan cuba kita perhati Tak berarti kita nak nak malas Semaya ke apa Semaya terawih Semaya witi Tapi baru lepas ada ramadhan sehari Witi tak hidup lalu dah. Sungguh dah dah tahu lah Semaya terawih Nak nak malas Sebab kita duduk di dalam bulan Ramadan. Tapi qiyamul lain Jari nak hidup Ni bagi orang yang tak kuat sangat email dia Dah kena bangun sokmo mu qiyamul lain Lepas tu posa sunat Istighfar, taubat, selawat ke atas Nabi saw. Patut berdoa, khushuk dan tekun dari semua ibadat. Boleh jadi tenis hati kita bila kita boleh semaye, kita boleh zikir, boleh gak paut tenis jiwa kita. Tu tanda katanya Orang mai mipanha, oget, mai kreat. Apabila dia tekun dan khushuk di dalam semua ibadat dia, semua ibadat serta bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh lah dengan ajari agama. Ani dok di dalam tajuk yang pertama akidah dan ibadat. Yang kedua hal akhlak dan muamalah. Akhlak Peribadi kita. Lepas tu muamalah cara kita bergaul dengan orang ramai. Lagu mana? Saya tulisnya bergaul lah sesama manusia dengan akhlak mulia. Jangan jangan beris kecek mudah-mudah. Jangan beris Jangan apo katanya main belako, lolor belako tak leh. Orang ada pasing, orang kecek sungguh kita kecek kelolo. Ha tu jangin. Dah jatuh gapo jatuh maruah kita. Jangan jangin, jangin banyak pasing kelolo-kelolo, doh. Nak kelolo boleh tengok tepat dan tengok masa dan tengok orang juga. Jangan jangin buka katanya kita kan eng eh, siapa kau boleh kelolo dengan orang semua, tak tahu tak boleh. Lepas bersopan santun. sopan santun ni mananya oge pasang ni. Tegur oge, kecik denga oge, wisale, senyum manih. Mudah masuk dengan oge tu, dia panggil sopan santun. Nah, dan berhikmah dalam semua tingkah laku. Hikmah lah mana? Mananya cidik oge tu. Dia masuk dengan oge, dia bergaul dengan oge. Walaupun oge tu, dia tak kenal. Oge tu tak kenal dia. Tapi, bila jumpa pak, boleh masuk dah dahulu. Bukan nanti sehari, dua hari nak boleh masuk. Kena duk tengok dulu dia ni, ni siapa ni. Nak tegur rasa tak berani. Tak. Ha, itu tak. Gitu lah. Kita jadi mudah kan? Kita gaul dengan orang. Dan pergaulah sesama dengan Muslim. Sama ada dengan Muslim maupun kafir. Orang okay, kafir pun kita kena gaul dengan dia. Itu jual kita Nak royak islah kepada dia. tu. Itu. itu apa apatah lagi kita dengan orang Islam Patut saya tulis lagi teguhkan persaudaraan -e sesama Muslim jadi ada seorang pasir dalam hati kita, dia sedara kita dia sedara kita, walaupun lelaki, perempuan, super belakang orang okay. yang mengucap ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dia adalah saudara kita, jangan kita zalim dia, jangan kita mupak, jangan kata huduh, walaupun kenal tak kenal dia adalah saudara kita We pasal lagu tu berkepribadian yang mulia serta kepribadian maknanya bukan likap hak nah mulia kita ni serta hindari dari semua sebab yang menjatuhkan marwah diri hindari maknanya jauh-jauh lik lihat daripada sebab-sebab yang menjatuhkan marwah aning kita kena ingat ni Marwah kita ni maknanya nah ta kita bukan kita kita buat gapa-gapa depan orang-orang nampak, benar tak senonoh, tak boleh, tak boleh sabar. Ha, maka kita lipliang. Jangan sampai ke kita buat, orang tengok, eh lagu ni jatuh maruah ni. Ha, tu. Nah, gitulah. Diri, maruah diri dan keduduk kehidup. Bersihkan hati dan nafsu dari sifat keji dan buruk serta kawanlah saya tulis situ land-land dua ekor tu lah eh? tak si with, with takut takut baca takno kena kawanlah ha kawan ni maknanya ku rum jaga molek ia ya, kawan ni daripada bahasa ore putih tu bahasa bahasa putih kawan nak diri kawanlah diri dari goda e syaitan ani nanti tengok ni tuhan nak nak nak apa nak nak nak buai anak qaci goda ikat syaitan dalam bulan Ramadan Boh masuk raya opak tu selaludah alawat selaludah syaitan. walaupun dalam bulan Ramadan kita ada tengok manusia seluruh dunia pun ada buat maksiat tapi kita yakin dengan hadis Nabi yang Nabi katanya dan dibelenggukan semua syaita ah, maka bila habis Ramadan syaitan cayu tu helpah lah dia ah, maka dia mengamuk kadang-kadang kita sendiri hadut kuat dalam bulan Ramadan, Bawa lepas Ramadan, Kayuh lalu dah Tak erok ime pun tak erok Amat ibadah pun tak erok Ha nanti tengok Wa na'iyahzubillah nah, Yang ni Kita digodoh oleh syaitan Yang ketiga Hal ilmu dan kemajuan Alhamdulillah da, Bila ada ilmu orang tu kena maju Belajarlah ilmu pengetahuan yang sahih Sebab saat ni Tambahlah pelbagai ilmu untuk kemajuan diri dalam semua hal. Pakak-pakak mengajilah, eh? pakak mengaji. Siapa berasa katanya malah mengaji, usaha lah mengaji. Baca, dengar, kalau boleh lagi anak cucu kita woi jadi mengaji belakang. Woi mengaji tinggi belakang. Cuk penyatri, siapa cuk doktor. Kalau boleh. Kalau boleh tu. Fahamilah Islam secara sempurna. Dengan sebab kita mengaji tu lah kita reti Islam wo jadiครบวงจร kita pergi ha islah jangan pergi ha islah sama puasa zakat nikah bagi sakat cerai hok saja bukan semua tiap-tiap perkara serta zahirkan sifat ihsan ke baik semua cara hidup dengan mematuhi ajaran Allah Itu dah patuh wo jadi sunnah hidup kita dah sunnah Rasulullah SAW dan berbuat baik sesama manusia setiap masa jangan kita buat seterus dengan orang tapi kita buat baik baik belakang kita dengan orang ni nah, sama ada orang yang setuju dengan kita ataupun orang tak setuju dengan kita kita pun tak tahu juga katanya siapa yang buat seterus dengan kita tapi kita harap mudah-mudahan semua tiap-tiap pihak akan menjadi baik belakang Irak kasih saya pakat doa, pergi mari, pergi mari itulah orang Islam Nah, kita ingat katanya kita tiap-tiap orang ni Pakat doa Allahum maghfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amuat Minta supaya Allah ta'ala apung dosa Sekalian muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Hak hidup dan hak mati Bermaknanya kita duduk di bawah Naungi doa yang sama Tiap-tiap orang pakat doa belakang Tapi masuk di dalam apa? Witi Witi cara patibat yang sungguh di dalam hidup, bapak kita duduk baloh, bapak kita duduk masing muka. Yang sama sekali. Sebab kita duduk doa pergi mari. Tapi bapak kita duduk pergi baloh, duduk pergi pecah beloh dan sebagainya. Nah, lepas tu saya tulis lagi. Terapkan dasar hidup dengan Al-Quran dan as sunnah Nak jadi makai sungguh. Terap-terap ni maknanya kita supaya kita pocok. Pocok kerak hidup kita tak gonye lah, tak tubik lah daripada korea dan sunnah lagi, sebarkan ajaran islah kepada semua orang okay? serta mengambil sebab-sebab kemajuan dengan menggaris wawasan yang cemerlang kerana Allah serta mencapainya dengan baik, ingat boleh siapa ada ilmu, jangan bakir jangan kedekuk, sabar sabar sebanyak mungkin, terutamanya ilmu Allah, ilmu Rasul walaupun orang okay, Tak ada bui upah Gapah ke kita pun Tak ada gapah Sebab banyak Kayak banyak Sebanyak mungkin Lepas tu, so lagi Saya tulis sini Garis wawasan Maknanya Kita wang wisai, Wisaitan kita Masa depan Lima tahun Sepuluh tahun Gatu Gatu Kita kena wang pen Setiap masa Setiap tikah hijau utama sekali Kita kena tong mi pen Ni orang putih Dia buat kan? Sebab tu dia berjaya Bapa boleh orang putih hijau Jaya tu have with Jaya kepada dia. Bu kita bukan partisip katanya orang Islam kita main ni plan. Orang Islam kita pun ada plan. Tapi bila kita tengok orang Islam kita sendiri pragmat. Bila orang orang putih ataupun orang kafe buat sesekara so -so dengan orang Islam buat sesekara. So -so Apa boleh orang kafe buat Jaya. Sebab ia ada plan. Plan 1, plan 2, yo so, kena do yo buat so, -so, -so. Pen rakyat, ya rakyat sana. Kita orang Islam pun, walaupun kita cedik, kita mengaku kata katanya ulama-ulama zaman dahulu cedik bijak. Tapi sebab kita tak pergi guna pen tu, maka belum dalam kerja setengah-setengah. Itulah. Nah, kalau dia orang pandai ceramah, pandai apa, wi ilmu cara hakan wang plan, Masya Allah akan jadi satu kos supaya obrum. Supaya nak obrom dah. Bila kita masuk obrom cara hakan wang pen. Dalam Hong Kong ke, dalam tempat, dalam gapa, semua tiak-tiak kata. Kita akan boleh ilmu yang sangat berharga. Dengan orang pandah-pandah, bijak-bijak je, peruh otak dia, ilmu dia. Dia raya cara hakan wang pen. Yang mula daripada hidup kita. Supaya kita tubik rumah, kita nak pergi ke tu. Yang misal tu. Kita capai telat wang pen, mai. Orang yang mempunyai wang pen, minta maaf hari ini panjang sikit. Orang yang katanya, orang yang wang pen, dia ya list siap-siap dah, dia ya nak beli gapo. Dia ya tengok bahagian dapur, tengok gotu, tengok gotu ni, dia ya tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Lepas tu, dia kira, beli katanya duit hot, yang nak bawa, yang nak beli tu, cukup tidak. Tu orang yang wang pen tu. Tapi bagi orang yang tak wang pen, ya dia pergi kedai, dia ya nak pok katanya. Gapo hok ada dalam kedai tu dia nok dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil. Kadang-kadang terlupa. <coughs> Kadang-kadang terlupa. Ba kelik di rumah pa, ah hok tu tak beli, napa dah sane. Ha tu dah. Tu saya misah mudah-mudah kita pergi kedai kita wang pel dengan mai wang pel. Apa tahu lagi ongkon, sapsa. Cik anak ni kena dop pel. Nah begitu lah saya tak tak pandai sangat eh. tapi nak no, ayat katanya hidup kita ni Tung mi plan kena the planning plan tu artinya plan nah planning kan wang plan ah gitulah yang ke yang keempat akhir sekali hal seni kehidupan seni kehidupan ni taksaชีวิต taksa ni orang putih dia ya ter, terjemuh ke bahasa huruf putih, dia ya panggil skill Skill artinya taksa, kemampuan orang ni memang dia tak serupa orang tu orang ni orang tu orang ni. Tapi bila pakak-pakak gi belaka orang tu minat kau tu orang ni minat kau ni. Alhamdulillah kita mari duduk sekali. Tak mungkin kita nak play tuaเอง nak duduk suku tak masuk dengan orang. Kita ada kepandaian tapi tak pandang masuk dengan orang dan sebagainya horning benar besar juga kalau dia kita mari kecek <coughs> dan letak tajuk ni. Seni kehidupan yang diredha'i ya Allah. Kita naknya, hidup kita ni oleh ya Allah. Apa saya tulis? Tegakkan pendirian yang teguh. Cuk jintang man Isikan masa dan kerja dengan perkara yang berpaedah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Bukan kita buat untuk diri kita sore, tapi kita buat wujadilah untuk sangkong. Dapat peredah daripada kita Lepas ikhlaslah dalam setiap gerak kerja Baiki apa yang terlanjur Dan tersilap Terlanjur maknanya Hak pelat Nah, tu Hak kita pelat tu Bekki, bekki, bekki Jangan duk lok pelat Pelat sok mu Tak ne, Sekali pelat Ini pendai Tapi Seng-seng kali duk pelat Sok mu, pelat, sok mu Lepas tu duk pelat Rum dia akan Tak boleh Gitu lah nah, Ni Buja dibodrian kepada kita Sesalah di atas kesalahan dan kesilapan Jilohkan dosa Jiloh-jiloh ni maknanya supaya kita Ambil Ketah pasir tu Gisapu Besi hok ke apa Hok karak-karak atau itu dia panggil jiloh Jiloh ni maknanya nak menjadi Ujadi, ujadi fesina Kelik Atau dia panggil jilohkan dosa dan maksyak Dengan penyesalan tu Nabi raya An-nadamu taubatun Saya nak ingat kita ingat ni hadis ni An-nadamu taubatun Taubatun kita tak, tak ada kena ngapa Ada sebab dia nama taubat Tapi an-nadam An-nadam arti Nadam Nundami Lepas tu bubur-bubur depan An-nadamu Maknanya sesa. Sesa itu ialah taubat nah. Ambil wakilah ni wakilik tu anna damu taubatun ingat molek sesah itu ialah taubat maka kita menjadi sesah seorang dulu-dulu kita besok pelat besok buat benda-benda tak molek sama ada setengah-setengah hari besok buat dosa besar ha, ni kita harap ni mudah-mudahan akhir Ramadan ni hari ni ni Allah Ta'ala pun habis dosa kita dosa kecil apun banyak dah ni kita buat ke bajik ke, buat itu buat ni dosa besar kena taubat dan nah, insyaallah kita tubik daripada Ramadan dan dari dekat kita cuci bersih tak ada dosa. Orang tubik daripada Ramadan yakinlah katanya dia tak ada dosa. Gitulah. Nak, serta dengan dia wimaah dan mitaaah dengan orang semua. Lepas tu istighfar dan taubat nasuha setiap masa. Mulakan usha yang baik dari sekarang sampai mati. Remton kita ada. Bu jadi molek semua. Walaupun kita dulu kita tak molek tapi dah ni kita molek dah lah ni kita malak dah, mula kalau siapa nak aziz hari ni pun aziz lah tak, tak mesti katanya siapa one cut, kopi mai, kopi apa. tak, tak mesti mula daripada bila-bila pun boleh akhir sekali, tidak ada siapa terlewat dari kebaikan ke dan memuluh kehidupan baru ni kata-kata yang Nabi sebut dan ulama pakat sebut belakang ni, ha ni Penuhi hidup dengan perkara baik yang diberkati dan berkualiti. Kualiti nolaknya kunafab, tinggi, serta jauhi dari segala perkara sia-sia dan dosa. Saya pun seru diri saya, dengan itu ambillah pengajari dari Ramadan. Semoga hidup dimuliai Allah dengan kebaikan yang berpanjengi dari dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Nah, saya harap katanya kertas keping ini menjadi Semangat baru hidup kita dan untuk kita hidup selama-lamanya menjadi orang jujur, orang baik. Dunia sapa ke akhirat. Alam. Wa ala nabina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.